Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga kita semua tetap dalam limpahan rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi dengan kami di sini dalam Jaya. Ini adalah Mas Saidul Hamzah. Ya, ini adalah salah satu alumninya Al Jaya di bidang elektronika, teman-teman. Karyanya sudah banyak sekali. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Ini adalah avometer digital eh uh. Sebelumnya ini sesuai mereknya namanya Rig Meter Rich? Rich ya? Kayak ya? Shockey Rich Meter Aslinya banyak merek-merek lain yang terkenal yang lebih bagus dari inilah gitu. Cuma Ini harganya berapa nih? Gis, ini harganya kisaran 400an lah 400 ribu ya? Iya, rupiah ya? 400 ribu rupiah oke, oke. 400 ribu rupiah Harga kantong. Kantong. harga kantong. Mari kita buka. Iya. Ah, tampak depannya seperti ini. Oke. juga ini ya. Kelengkapannya satu avo digital. Terus ini. tester pembaca tuh suhu-sensor suhu. ya sensor, suhu Iya ya, sensor pembaca suhu terus ini apa namanya ini knop, knop tester atau kalau bahasa sininya korokor korokor bahasa meduranya ini korokor Oke ini menunya apa saja nih Mas Hamza ini ini ya Mari kita hidupkan Oh, terang gitu ya. Iya. Ini tampaknya menunjukkan angka 000 ini empat digit. Sini sudah tertulis 9.900 kon. Kon itu artinya apa ya? Menghitung. Digit. Menghitung ya. Menghitung. Ya, menghitung Jadi ya. bisa menghitung sampai 9.000 berapa? 999 ya? 9.999. Nah, sel selawat harian ya itu. <laughs> mirip sekali. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nah, yang pertama, ini buat mengukur voltase Voltase sama NCWA ah, Ini gojingnya ini mau lewat ini Gak apa-apa, biar ini ano, super short <tik> ya. Tapi biasanya kalau mencet ini Nanti kita, di disini tertulis auto Jadi kita mau mengukur arus voltase, voltase Jangan, ya, tegangan tegangan DC sama AC itu terserah jadi oke. kita mengukurnya bebas oke, oke. bisa dibaktikan masa, -masa? Bisa, bisa sebentar saya ambil contoh dulu oke, oke, oke. Eh, paus, ini, jadi. ini bahannya sudah terkumpul satu buah kapasitor satu buah resistor satu buah dioda terus ini Batere. satu buah baterai dan korek nanti buat mengukur suhu dan ini untuk mengukur anu AC. ac voltase ac ya mari kita coba bismillah langsung apa apa dulu ini mas abdul kij tegangan ac dulu ac dulu kita akan mengukur arus ac dulu eh ac ya ini masih dc saya betul ini ya bantu pencet AC ya? ya ini ya oke oke oke kita pasang dulu pin testernya ini trms berfungsi teman-teman ya berfungsi berfungsi. Ya. nanti rms itu teman-teman bisa lihat sendiri di deskripsi sudah saya kasih linknya uh, kalau dijelaskan di video ini nanti kepanjangan seperti itu. Oke, okay. ini efek dari RMS-nya seperti itu. Jadi dia floating terus itu naik-naik turun. Nanti kalau sudah ditancapkan, berhenti Masan saya. Nanti berhenti. Oke. Okay. Nah. itu jadi, jadi. Oke, okay, lanjut. Jangan lupa ini pin yang warna hitam untuk okay. ke COM ini ya. Oke, okay. kom COM. COM. ini artinya apa, Mak? Pak? Jadi? <laughs> Pak lem tadi. kom itu common common common itu umum atau penyatuan atau bebas gitu mau dipasang kemana pun tapi kalau umumnya di sini kom itu biasanya negatif biasanya negatif kan iya, ya. begitu kan ya betul ya. betul sekali teman-teman lalu ini tanjapkan juga di bagian ini kita akan akan mengukur voltase ya, AC ya ini ya, sudah AC ya sudah AC nanti kita akan mengukur voltase jadi okay. jangan sampai salah ya teman-teman Oke okay, okay. ini kan ada tandanya teman-teman. Yes. Nah, mari kita colokkan sini. Nah, okay. Lalu kita siap mengukur tegangan AC. Ya, berapakah kira-kira? Pokoknya jangan sampai salah, teman-teman ya. Ininya ya. Takutnya, jangan sampai salah. Apa? Apa ukur ini? Tapi yang diukur nanti apa? Uh, malah kenoknya ke apa? Tombolnya ke? hambatan atau apa, bisa-bisa atau apa, putus biasanya begitu masan saya ya? biasanya begitu kalau kita salah mengukur di sini misalkan kita mau mengukur AC ya tegangan AC tapi di sini DC tegangannya nanti kita salah arus nanti bisa bisa, bisa konflet, ya. Ya. tapi ini kan sudah ada skrinningnya ya pengamannya ya. pengamannya ini lanjut langsung dengan frekuensinya masan ya langsung masuk ke frekuensinya enaknya meter. Lanjut Masan? Lanjut. Oke. Okay. Kita ukur. Ini posisi hidup ya. Yes, ini. yes, yes. Ini hidup. lampunya kurang terang ini. Hmm. Tapi hidup ya. Oke, okay. tapi hidup. Kita ukur. Ya, terbaca 220. 22. 22 ya, 23 ya. Yeah. Oke. Okay. Frekuensinya kurang lebih 50 Hz. Oke, okay. mantap man Hamzah. True RMS-nya berapa itu Pak Langsadi ini True RMS nya sekitar 20 berapa itu ya 20 lebih, 20 lebih. 22 ah. ya, 22 itu okay. ah. Jadi toleransinya ya Toleransi. naik turunnya itu sekitar, sekitar 20 begitu ya 20 RMS lanjut Mas Abda kita akan ukur baterai saya bantu tegangan baterai teman-teman nice. ah, ini ef ini nanti kita jelaskan juga Mas Abda ya? ya lanjut ef selain ini. Nah, ki nanti kita ini akan kita mengukur tegangan DC ya. Oke. Okay. Nih, bahannya dari baterai. Ini tercantum 3,8 volt ya, voltajenya. Ya, ya, voltasenya hmm, tegangannya 3, 8, teman -teman. ya. Voltasenya 3,8, teman-teman. Baterai HP. Lanjut, Mas, Nanti kita akan cek berapakah okay. tegangan yang ada di baterai ini. Oke. Okay. Ya tapi jangan lupa ya teman-teman Sudah kita sudah pindah ini Ya DC ya DC ke ah, DC ah, nah, Tadi ah. kan AC okay. Kita kita coba nah. Kalau ini ukur bolak-balik pun terserah Nanti kita, kalau misal terbalik Pinsennya okay. Nanti muncul tanda negatif ya Nanti okay. akan muncul tanda negatif di sini okay. Yang jelas angkanya tetap keluar ya Angkanya tetap keluar ini Pak okay. Ya Sehingga 4, terukur. Koma berapa? 4,2. Oke. 4,2 volt. Ya. Oke, sip. Jadi tegangannya baterai ini 4,2 volt. 4,02. 0. 02. 4,02. Enggak belum 4 volt begitu ya. Iya. Okay. Anggap iya anggap 4 volt itu sudah. Ya, 3,8 aja. Berarti ini masih bagus ya? Masih bagus. Oke, Terus. lanjut. Berikutnya mau ukur apa, Mas Ahmadzah? Nan kita menjelaskan anu itu ef ef ef ya fungsinya ef f untuk apa okay. itu buat mengukur arus yang ada arus ac yang ini yang ada di kabel-kabel atau sambungan-sambungan ya iya caranya bagaimana mas nah, kita kan ini menunya sudah masuk ke ef e nah, ini di sini di terdapat Sensor sensor buat mendeteksi arus okay, okay. arus yang lewat gitu okay. jadi kita tidak butuh ini sebenarnya ya, nah, tapi apa-apa dia pasang dulu ya ah, Kita buka aja buka Kita aja. buka aja okay. Takutnya ini berpengaruh gitu ke, kata teman-teman gitu ya oke okay, Lanjut Nanti ini misalkan ada arus yang di sini terdeteksi Ini akan bunyi okay, nah. Bunyi dan menunjukkan apa nanti kalau menunjukkan, tidak ada sih posisinya ya, coba, gitu. Uh. Nah, kita coba ya. Uh. Ini ini kan posisi hidup. Okay. Nah, yeah. Ini ada berarti ada arus yang lewat. Okay. Nah, uh. Kita cek. Bunyi apa enggak. Oh ini ini juga ada stretnya oh, iya. ya. Kalau kalau anu tiga ya, empat yeah. ya kalau terdekat ya. Suaranya juga. Deket, Lebih kencang okay. gitu. Siap siap siap siap. Nah kalau agak jauh R gini. R ya nah jadi gini nah ini berarti ada arus yang lewat ya. nah Oke, sip. bukan hanya untuk yang AC aja listrik nah, juga bisa bisa bisa Coba. <laughs> bisa jadi gak bisa bisa biadang. biasanya biasanya oh, bisa ya biasanya bisa biasanya bisa mungkin harus kasih beban dulu atau gimana? Nggak. beban ya. usah atau tersiap. mungkin di di, di, di konsepkan begini oh ya coba coba ceritakan ya. oh jangan lampu lampu ya, aja teman lampu. nanti ukur apa mas anda suhu kita akan mengukur suhu kan di sini dilengkapi dengan menguk untuk mengukur suhu ya teman-teman ini Tom, tombolnya satu tombol dengan tegangan ya tapi volt ya milli ya kalau ditekan ini ke dc milli ya ya, millivolt, ya ya kemudian tekan lagi ac milli volt oke okay, tekan lagi suhu oke okay, lanjut mas hamza nah kelengkapan multimeter ini kita kan dilengkapi untuk mengukur suhu alatnya ini nah, sensornya ya nah, sensornya. ini disebut di ini nah. dicabut di Okay. nah seperti ini teman-teman nah mungkin ini kemana ini yang yang hitam ini ini ke kom juga nanti hmm. sama yang ke ini untuk mengukur suhu ini teman-teman okay. ya okay. hmm. kadang perbedaan dari multimeter lain tidak seperti ini ya pak lam ya, ya ya ya ini lupa tipe apa ini sensor ini kalau yang zotek itu sensornya kecil kecil kemudian kawat okay. begitu oh. ini ada panjangnya kita lihat ya teman-teman apakah ini berhasil berhasil lah mas Angga kita coba ini colokan jangan lupa untuk item ini tetap ke kom, ya kom oke oke ini yang pin merahnya ini untuk okay. mengukur suhu voltase okay. sama intinya yang ini yeah, sudah dioda ya dioda yang ini seperti buzzer nih kontinuitas ya kontinuitas, kontinuitas ya, ya. Okay, okay. Kita pasang dulu, lah. Lanjut, biar saya yang mengorek, biar, biar saya, Pak. <laughs> nah, ini tiga puluh oh, ini berarti ini suhu ruangan sini, ya. Suhu ruangan sini, okay, 32 puluh dua. bakar, coba, berapa masalah? Coba kita panaskan, apakah panaskan. ini akan naik atau okay. enggak? Ini langsung kalibrasi, ya. Langsung yang ini, Fahrenheit yang ini Celsius ya. ya. Okay, yang ini Celsius yang ini Fahrenheit ah, nah. okay. coba kita bakar. Wow, wow, wow, wow Naik enggak itu? Way naik, teman-teman. Naik, naik, naik, naik. Kok naiknya lambat? Enggak, kan, kan masih penampangnya ini kurang panas, Pak. Oh, begitu. Iya. Oh ya, naik, naik, naik, naik. naik, naik. Nah, Mungkin kurang juga. ke ujung, kurang ke ujung. Oh, gitu. Berarti sensitif yang sensor yang paling sensitif itu di ujungnya, maksud saya? Iya kalau dua uh, ini langsung 200, jangan disetuk ini ini kulut ini kulut <laughs> kulut apa kulut itu? Nah, <laughs> kulut jadi oke, ini okay. suhunya sampai 300an ya? 300an okay, lebih okay. Okay. ini kalau dipegang kulut ini hehehehehe <laughs> <Culut> ini <laughs> tangannya culut oke, cabut dulu mas saya bantuin nah, ini okay. kalau kena itu bahaya itu bahaya ini oke, oke, yeah. oke. <laughs> dulu sekarang mengukur apa ini kita il -gul, il -gul, akan mengukur kapasitor oh, kapasitor ya oke oke oke ya. kapasitor di sini empat ratus mikrofarad ya mikrofarad enam belas volt enam okay. volt okay. ini saya pindahkan dulu pindahkan dulu ini untuk resistor ini untuk kontinuitas sama dioda ini untuk ya nah, ini sudah satuannya Oke Langsung Oke jangan lupa, jangan lupa ya. tadi ah. dicolokkan hitamnya tekom okay. yang merah yang merah ke, ke sini ya, ke ya, merah, untuk ya. mengukur arus tegangan boser dan lain sebagainya okay, okay. Montak, montak, montak. Nah. kita coba dulu ya ini ya itu yang Aduh. tadi Okay, okay, okay. tertulis 470 ratus tujuh puluh mikrofarad, okay. volt, nah, kapasitasnya 16 volt. Eh ini tegangannya, ini, ya, pak. Tegangannya? Tegangannya. Tegangannya. tegangannya ya? Tegangannya, nah, tegangannya, tegangan kerjanya. Lanjut, nos. ya. Pin hitamnya ke posisi ini, ya. ya negatif, ini ya? tandanya negatif. Kalau ada gini-gininya, putih-putihnya. Oke. Okay. Nah. Terus merah ke sini. Kita Bila, langsung terbaca benda. Berapa? Uwes, langsung terbaca. Di sini terbaca 2000 ya. 2700 sekian. Hmm. Ah, ya, naik dulu, naik terus. Itu 2000 apa 2 koma itu? 2, 2, 2 koma. koma. Ya? Nano ya, oh ini nano ya nano. Nanti dikalibrasi sendiri, teman-teman. Dikalibrasi sendiri. Ya. Ya, ini sekitar naik terus ya ah, ini 3. kalau begini 3 nanofarad ya kalau dijadikan mikro ya hitung sendiri teman-teman di, ah. di video sebelumnya menghitung kalibrasi satuan itu sudah kami bahas ini kayaknya mau naik terus ini sih ya, naik terus ya, ah. ya. sampai kita menuju tunggu. 470 ratus tujuh an maksud saya ya, kita tunggu dulu Oke, sampai 40. mana akhirnya Luar biasa ini termasuk masuk yang apa akurat lah kira-kira ya harga empat ratus ya harga kaleng-kaleng, ya. harga Updor kantong 30. lah gitu. Wow terus teman-teman. Ini mengukur kapasitas kapasitor. Ini, ini. satuannya Nano nano nano. nano. nano tiga ya tiga tiga ya. tiga koma sekian nanometer iya ya, kalau dikalibrasi nanti jadinya seperti itu oke termasuk akurat masam saya termasuk akurat ya, saya anu dulu saya mau cara saya ya. ini sudah mentok ini mentok ya dari tadi itu 4, mentoknya sekian empat koma satuannya berubah ya masam saya iya Satuannya Jadi, berubah berubah jadi empat eh, ratus koma sekian, sekian mikrofarad. Nah, ini termasuk akurat sudah. Akurat ya. ya. Oke. Lanjut mas Riza. Sekarang apa ini? Kita akan mengukur resistansi. Resistansi. Atau disebut juga resistor, ya Pak? Oke siap. Resistor itu alatnya. Resistansi itu sifatnya. Sebelumnya kita di sini sudah mendapati yang lainnya ya. ya. Uh -huh. Di sini gelang-gelangnya ini sudah okay. kita dapati uh, warnanya. Oh, itu 1K2 ya. 1,2 kilo ohm. 1,2 uh -huh. ya. Coklat hitam merah ya. Coklat hitam merah. Oh iya. Iya. Untuk saya masih ingat. Untuk masih ingat. Untuk masih ingat. Oke, coba. Kita coba apakah ini. Ya. Ah, ini Pak. Ini satuannya mega ohm. Iya, ini kan anu kan otomatis auto ya. Iya. Nah, Jalan-jalan satuannya ini. Aha, kita berubah berubah <laughs> berubah Kita okay. coba ya. Okay, okay, okay, Kalau okay. ini bebas bolak-balik bebas. Bola, ya. Bali, bola bebas. Bisa ya. ya okay. bisa. Nah, karena tidak ada apanya, Pak? Tidak ada polaritasnya. Polaritasnya. Aha, tidak ada polaritasnya. Kita coba ya. oke. Okay ya dipelintir dipelintir nah. okay. ya oke okay. satu kilo Oh ya masih masuk ya karena ini kan emas terakhir jadi toleransinya berapa lima 5%, 5 ya. jadi masuk satu kilo ms nya ini masuk 10 Oke okay. kurang lebihnya plus minus uh, 10 kurang lebih satu oke okay. termasuk termasuk masih bagus lah. bagus nah. Oke okay. lanjut mas masa ini kontinuitas dulu, Cetet. Kontin, ya. kontinuitas kan langsung ditempelkan begini ya. Lagi langsung ditempelkan Wah, <tongan>, ya. Ini buat anu teman-teman ya. Misalkan kita mau ngecek kabel putus ndaknya, hmm. kita hmm. bisa ngecek di sini lah. Okay. Maksudnya, tapi dengan catatan tidak ada arus ya, ya tidak ya, arus ya. lewat. Okay, okay, okay. Nah. coba ini dah. Ini misalkan logam log. Ya? Ini logam memang, nah, Pak nah, ya, logam. Okay. Misalkan ini kabel lah gitu uh -huh. Ini kan nyambung Dari sini ke sini nyambung. Uh -huh. Misalkan ini, anggaplah ini kabel gitu uh -huh. nah, Kita buat ngecek ini Nyambung nggaknya Kita bisa cek pakai kontinuitas ini ya Teman-teman yeah. ya okay, okay, okay. Coba, nanti ini akan bunyi Nyambung apa nggaknya Anjar, yeah. Coba ya, Ini satu tempel di sini ujung sini satunya tempel di sini Oh, ini Masih masih berpikir. Ah, oh, itu bunyilah. Oke, saya tekan lagi. Ya. Entar ya? mau. Oh, tidak mau. Ini aja, ini aja. Nah, ini ini. ini. Oh, ini. Belakangnya coba. Nah. nah, ini. Ini kontinuitas, ya. Nah, bunyi. Berarti dari ujung sini ke sini nyambung. Nah. sip nah, gitu. Sekarang ya. dioda, langsung kalau dioda ya? Kalau dioda langsung. Nah. langsung ini, coba bola-balik. Tapi Berarti. ini ada polaritasnya, teman-teman ya. Nah, katoda -anodanya, ya? Iya. Nah. sama anoda. Oke, lanjut gitu. nice. Yuk, coba apa yang terjadi? nah tidak terjadi apa-apa. Coba dibalik, Mas. Coba dibalik. Ya, kalau dibalik eh ya. uh, Anda keluar nilainya berarti masih bagus. Ya, keluar nilai 0,5258. 58 ya. kalau uh, di sini satuannya walaupun sebetulnya tidak ada, ada satuannya sih. Berarti ini masih bagus. Masih bagus ya. Sip. Nah, ini lagi, guys. Mas. mas Hamzah, ini ring ini di bawahnya ring Ini persentase kok enggak bisa ini. Oh buat buat ukuran itu, Pak. Sebentar, Pak. Oke. Okay. Harus jauhnya. teman semoga bermanfaat ya. Demikian dari kami ini apa? Terima jadi. Wabillahi taufik <tipun> wal hidayah. Wabillahi wa tawfik <tipun> wal hidayah. Wassalamualaikum.